halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sini kami dapat set kipas, kipas desktop, kipas kotak, dimana kita cek dulu, di sini tuh enggak nyala, ya kita coba, ternyata enggak nyala, Enggak agak serut juga ini, mutarnya, ya yang kita lakukan adalah pertama kita cek perlu ya, bongkar dulu kita cek dulu apakah motornya itu rusak apa tidak kita cek dengan avo di kita arahkan ke ke sini ya. kita arahkan ke kontinuitas kalau kita cek itu kalau motornya dalam dan baik ya pasti akan menunjukkan angka ya kita cek ini stekernya Wah, ternyata masih baik berarti nggak ada masalah di motornya nah selanjutnya kita lakukan ke arah pembongkaran dari e, kipas ini Oke. kita lakukan pembongkaran ada bautnya banyak kita bongkar ya Kita lakukan pembongkaran kipas ya, kipas pakai tang aja bisa ini. Kita mau bongkar di motornya ini dinamo motornya, kita bautnya. Kita oh, masih ada satu baut. Kita tes, kita tarik. Lan -lan. dan kita lihat ternyata nah di as motornya ini ternyata uh, udah aus sudah, roak ya akhirnya kita meskipun kita ganti dengan pusing atau bearing tidak akan jadi uh, tidak akan selesai jadi kita harus ganti asnya ini asnya ini kita ganti ya oke sekarang kita akan membongkar asnya ini nah, di sini kita akan lakukan bagaimana cara mengganti as dari rotor ini nah, kita pakai alat adanya, pakai pipa boleh untuk sebagai ratakan ini kita pakai palu palu yang gede bisa kita kun lambat besar kulek tambahin dengan obeng nah, sudah lepas asnya asnya di sini ya kelihatan nih jadi meskipun diganti bosing juga masih tetap dia akan uh, tidak center akhirnya rohnya akan geser ke stator jadi jaga samutak kita ganti asnya ini ini ukuran sekitar 10 cm sini kita sudah siapkan as baru nah, kita akan memasang as barunya ini sama juga masangnya stop Oke di sini kita akan mengganti as yang lama dengan as yang baru. Ini saya tandai pakai e, isol, isolasi ya untuk pembatas dari e, rotor ini nanti. Nah, supaya mudah nanti supaya pas di statornya letaknya itu. Kita buka pelan-pelan. pelan-pelan. Dipasangkan, di, paskan di isolasi ini. Oke. Ini sudah pas. Kita lanjutkan. Ya, ini kita pasang pembatasnya. Lagi. Oh ternyata kebalik, maaf, terus karena ya kebalik. Pasangnya. Susah. Cut, cut ya. okay, kita lanjutkan lagi yang tadi kita pasang ring penyekatnya kebalik, ya. Kita lagi pasang lagi pelan-pelan tangan yang satunya juga. pasang ring karetnya ya, kita pasang lagi ring fiber ring satu riznya lagi juga kita pasang lagi ring fibernya hmm jangan lupa kita kasih minyak singer ya jangan pakai oli atau yang lainnya karena nanti bisa e, ngerak dan nggak bisa mutar lagi cepet e, cepet Oke kita sudah kita akan masukkan ke motornya ke motornya, motornya, ke dinamo. Kita nggak perlu bongkar dinamo motornya, cukup ini aja bisa. Kita bersihkan yang kotor-kotor. Untuk gosengnya juga kita ke perlu minyak, minyak singer. datakan, kita tutup lagi. Kita harus melepaskan lubangnya, pangkonnya. kita sudah pasang, kita tinggal pasang pennya lagi. Kita coba pasangkan baling-balingnya. Pasangkan nah, Kita baut Nah, mas tolongkan listrik, kita coba nah. ya. Ternyata sudah bisa nyala dengan normal. Nah, bentar, nah, demikianlah cara servis kipas angin dimana yang rusaknya adalah as motornya sudah aus nah, kita tinggal ganti asnya tadi yang banyak dijual di toko, harganya sekitar ya 15000 rp 20000 rp ribuan oke, kita tinggal menutupnya lagi dengan keadaan semula Oke okay, Nah kita sudah tutup semua kipasnya tadi kipas kotak yang tadi tadi bongkar kita coba lagi kita colokkan, kita tes dan uh, nyala Ini kayak baling-balingnya salah terbang ya oke okay. ini kipas tadi rusaknya ternyata hanya as ya as motornya ini ini kalau diganti di toko itu harganya sekitar 15-20 ribuan yang mahal ini adalah ongkos ongkos transportnya ongkosnya boleh eh, seikhlasnya yang paling murah itu seadanya seadanya di dompet di ATM, semua diperangkas bisa diserahkan gitu. nah, Terima kasih Kembali lagi ke Servis berikutnya Nanti kita akan muncul ke Dupas lagi atau yang mana Kalau ada servisan lagi Kami akhiri nah, Dari XCOM Servis seadanya kompos seiklasnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye